Halo bos, selamat siang. Oke langsung saja kali ini gua akan ngebahas Magis yang forcus Jadi ini aplikasi apa ya root kalian HP kalian. Nih Magis, nih Forklus mulu. Ini nah, ini ya udah di download versi terbaru. Nah langsung Forklus gini. Jadi Kenapa sih? Mungkin filenya ini udah expired gitu, jadi buka versi terbaru. Oke, jadi kita langsung saja pergi ke Go, pakai browser sih. Browser, ini kita unduh, ini versi terbaru. Ini versi terbaru ketika aja itu gitu. Manajer versi terbaru nih ada 12 MB kita download dulu, oke, pastikan koneksi internet kalian lancar. ini download, kita cek, manage download, oh, baru jalan ya ini paling atas. iya, wifi jelek amat anjing. oke udah, udah selesai kita install. Nah, ini kasih terbarunya 2021. Ini otomatis akan e, menimpa file yang lama. Jadi lo nggak usah hapus, nggak usah ini. Nah ini install successfully Oke okay, kita coba langsung buka bisa nggak? Nah misalkan kan? Oke okay, berhubung ini eh, perlu penyimpanan tambahan. Oke. Okay. Cukup mudah sih. Jadi cuman gini doang update. Enggak Oke, okay, yang nah, tadi apanya report kan. Nah, jadi kita ulang ini. Nah. Masuk lagi ke Magis. Yeah. Nah, ini pemeriksaan safety net. Jadi ini udah update, jadi udah bisa dibuka. Oke. Okay. Jadi cukup mudah. Enggak yeah perlu aplikasi nggak perlu laptop jadi cukup lu pergi ke browser jadi gini tadi nih lu pergi ke browser nah, pergi ke browser ketik aja magis nah, di mana tadi magis nih magis Hai enter terus lo bawahin mana tadi, magis file, nah ini, paling atas kan download file terbaru udah gitu doang nah, lo tinggal download aja download nanti udah langsung lo pergi ke uh, file yang tempat download dari mana nih, ini gue ketik garis tiga ini manage download nah gue di sini nah ini paling atas match manage manager nah nanti udah otomatis terbuka oke jadi cukup simpel guys oke sekian dulu video dari gua cara mengatasi magis yang fokus terus oke thank you jangan lupa like and subscribe and ciao Link in card